<tik> <tik> <tik> <Penderu> Ahh, <bantanya>. eh, <tik>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 Baiklah para sahabat dan dimanapun kalian berada untuk menemani santai Bagi kalian saat ini, Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru menarik seputar idola kesayangan kita Alhamdulillah para sahabat ya tepatnya Tentunya tanggal 24 hari ini Alhamdulillah Tentunya kita sudah satu tahun Leslar terbentuk persahabat ya heavy anniversary ini luar biasa kekompakan kesulitan kita Yang selalu mendoakan mendukung untuk Lesti maupun Rizky Bilar Mudah-mudahan kita semakin kompak persahabat ya sebagai fans sejati Kita harus dukung terus Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu berikan keberkahan untuk kita semua dan kebahagiaan Amin Ya Alamin. Dalam postingan ini, persahabat ya kita lihat, tentunya Happy anniversary selar banyak sekali dukungan hingga ucapan selamat dari orang-orang terdekat. Di sini kita lihat persahabat ya ada Bang Moreno nih yang mengucapkan. Happy Anniversary tanggal 24 Juli Leslar luar biasa. Tentunya Bang Eno mengucapkan persahabat ya. Selamat kepada Leslar yang tentunya tepat satu tahun. Alhamdulillah masih bisa bersama. Mudah-mudahan langgeng terus. Dan kita doakan bahagia. Amin. Ya Robbal Alamin. Berikutnya kita lihat juga persahabat ya. Selain Bang Eno. Tentunya ucapan juga diberikan oleh Bang Dery nih, persahabat ya, yang memposting sebuah foto Dede dan Abang Bilar nih, wow luar biasa. Ketika mereka mendapatkan kategori pasangan para persahabat ya. Tentunya ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Happy Anniversary, lesti Kejora Rizky pilar Kita makin bangga persahabat ya bahwa banyak sekali orang-orang terdekat yang selalu sayang sama mereka. Apalagi, Bang Dery salah satunya para sahabat, ya, terus mendukung dari belakang walaupun tentunya banyak sekali hujatan, tapi tetap tegar. Mudah-mudahan kita selalu mendoakan yang terbaik juga untuk idola kesayangan kita. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggah spesial, persahabat sahabat, ya, dari Kak Tengku Safik nih yang mana mengabarkan bahwa semalam tentunya Rizky Bilar dan Bang Dery lakukan rekaman, para sahabat, ya. Tentunya bakal ada kejutan lagu baru dari Abang Bilar. Apakah tentunya spesial untuk hari pernikahan Leslar? Wow, tentunya makin gak sabar mendengar lagu yang akan tentunya keluar. Wasabat, ya Tentunya bakal akan launching. Mudah-mudahan ada kejutan yang sangat bahagia untuk kita semua. Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Tengku Safi, Pak ya. Di situ dikatakan, Selalu sampai pagi ya kita berasa kaya setahun yang lalu. Edriski bilar dari jabutan regar para sahabat yang luar biasa semangat dari abang bilar tentunya mudah-mudahan mendapatkan hasil yang sangat baik dan mudah-mudahan rangkaian pernikahan juga selalu dilancarkan dan disukseskan amin ya robbal alamin. Berikutnya juga kita lihat para sahabat ada sebuah unggah spesial banget dari Kak make up persahabat ya, Kak Gorgeous nih yang luar biasa. Ketika diwawancara tetap tenang menyampaikan tentunya soal Lesti dan Rizky Billar. Tentu menyampaikan bahwa kalau off game sekarang yang manja itu direkt Lesti, persahabat ya. Kalau dulu Rizky Bilar yang sangat manja kepada dedek Lesti, sekarang kebalikannya, dedek lebih manja persahabat ya karena udah nemuin orang yang bikin nyaman, wow. <guluh> Luar biasa persahabat ya, memang tentunya mereka sama-sama bucin, membuat kita semakin bangga dan bahagia. Unggahan tersebut juga telah diripost kembali oleh akun Instagram Sendal Putih Soekor Bilar, ada kalimat caption yang dituliskan, karena perempuan kalau udah manja itu berarti emang dia udah ngerasa nyaman sama pasangannya. Alhamdulillah ya deh ketemu kakak yang meski gesrek gitu tapi juga bisa dewasa tuh persahabat ya perhatikan. Dan dengarkan baik-baik bahwa mereka memang benar-benar saling sayang, saling pengertian persahabat ya satu sama lain mudah-mudahan tentunya hubungan mereka selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan. Dalam mesti ingat sebut banyak sekali tanggapan hingga komentar dari para fans yakni dari akun Instagram Anani Anania dari 7462 mengatakan memang kalau udah ketemu pasangan yang udah sayang sama kita pasti kita pun akan manja sama pasangan dan itu yang sekarang ada di diri Dedek yang manja sama Bilar gemesi kalau cewek udah manja sama pasangan cowoknya luar biasa persahabat ya Tentunya kita doakan yang terbaik terus dukung terus hingga support Mudah-mudahan tentunya kita semua menjadi fans sejati yang kompak Dan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan Berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan Tentunya dari Bang Aril menginfokan bahwa bakal ada kejutan hari ini Yang mana bakal ada Vlog terbaru New Vlog Sabtu Bersabar ya semangat di hari spesial Anniversary Leslar kita akan menyaksikan kejutan yang akan diberikan oleh orang-orang terdekat Salah satunya dari Bang Afdal Ini membahas soal pernikahan persahabat ya bersama Bang Aril Ini vlog terbaru Jangan sampai ketinggalan hari ini Di channel youtube-nya Bang Afdal Yusman Mudah-mudahan ada kejutan lain Dan kejutan bahagia selanjutnya di hari spesial Dan tentunya mudah-mudahan ada kabar baik soal